oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di derosa auto nah teman-teman terima kasih yang sudah menonton sudah mendengarkan video-video derosa teman-teman pada kesempatan ini saya lagi ada di banten jaya mandiri bersama bang agus tapi sebelumnya buat teman-teman bantu saya subscribe, like agar supaya channel ini bisa berkembang dan teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Nah buat teman-teman kebetulan kita ada mobil yang mungkin bisa merekomendasi dari segi harga maupun dari segi kondisi mobil apa itu pantengin terus jangan di skip skip. Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat bermain rohim ya. Kita ya. mulai nih mobil. Ada berapa unit nih? Ada yang di sini ada lima. Ada lima. Hmm. Nah bang Agus perkenalkan dulu hmm. ini dengan bang Agus. Bang Agus Banten Jaya Mandiri itu. Ada di mana bang kira-kira apa? -kira uh, Banten Jaya Mandiri itu ada Lokasinya. di Kelapa dua. Kelapa dua. Tempatnya di Cibogowetan, Wetan. Kampung Cibogo RT tiga, RW 3 di Tangerang. Tangerang. Tempat Islami, Islami. Patokannya Islami aja ya. Islami, Islami. Nah, Bang Agus minta izin nomor teleponnya, tolong disebutkan. Nomor teleponnya 0822 1004 655. Oke, okay. okay. nah teman-teman, nomor teleponnya Bang Agus ada di collab depresi buat teman-teman yang kepo dengan mobil-mobil yang akan kita review bisa langsung bypass ke beliau karena nomor tersebut tersambung dengan WhatsApp ya teman-teman. Nah, kebetulan nih Bang Agus ini adalah pengelola PAC sekaligus owner di Banten Jaya Mandiri mobilnya mobil bajongan semua ya bang ya betul harganya harga khusus pedagang rata-rata yeah. karena sebagian besar Bang Agus ini jualnya ke pedagang ya yeah, ke pedagang buat teman-teman yang mau beli mobil buat pakai juga bisa ya bang ya yeah. harganya pun disamakan hmm. ya bang ya betul nah teman-teman ayo kita mulai Bismillahirrohmanirrohim ini mobil apa nih bang ini Mitsubishi Kuda tahun 2004. Oke, okay, tipenya? Ya, tipenya Deluxe. Tipe Deluxe. Ya. Bensin diesel? Bensin. Bensin. Bensin. Oke, okay, Mitsubishi Kuda Bensin tahun 2004. Bensin. 2004. Ini kondisinya G ini masih orian nih. Masih ori semua, masih Bang? Ori masih, ori. masih ori dong. Masih ori. masih ori. Ini enggak ada dempulan, Bang? Enggak ada. cat juga enggak ada? Enggak ada, cuma ada baret-baret aja nih. Baret-baret di sini ya. Di ya teman-teman uh, hmm. ini masih, hmm. semua. masih ori semua, sembilan puluh lima masih ori, mobilnya masih ori, dalaman masih utuh semua, dalaman masih utuh semua masih original utuh. juga ya. Hmm. Hmm. untuk mesin-mesin bang kira-kira bang? mesinnya bagus kilometer baru 60 lebih, enam puluh lebih, jarang-jarang kan? asli nih? asli wow, luar biasa lo <gasps> teman-teman. asli kita nggak pernah golong gulung kilometer. Eee. iya. 2004 nggak ada lagi loh teman-teman di dunia <laughs> Di dunia maya Di, di dunia maya <laughs> 2004 iya. yang Seperti ini kayaknya udah nggak ada di dunia Nggak ada di dunia ya, Alamannya masih ori sini lah iya. ya kan Ban-ban masih tebal Bener. Spion masih ori semua ya kan boleh kita review kap mesinnya masih bagus Kap <coughs> mesin masih ori juga nih ya Masih ori semuanya. dong Iya kan Nah teman-teman nah. <coughs> Memang saya lihat nih kondisinya masih Bagus banget ya. Ini tulisan-tulisannya masih ada semua. Benar, benar-benar benar benar. Terus ini masih ada semua, terus kendala dan ini masih semua masih utuh Betul. Tapi, ya, ya walaupun tua tapi nggak malu-maluin kan. Benar, benar, benar. Mesin juga nggak ya. ada masalah, Bang. Gak ada masalah. Kan jarang pakai ya, Bang. Yang pakai. 4 tahun dia nongkrong. 4 tahun nongkrong. Istirahat. Istirahat. <laughs> di Jadi, basement. Jadi, memang udah benar enggak dipakai di mobil. Mobil ya. antik, harganya benar luar biasa. Ya. Berapa, Bang mau jual, Bang? Saya kondisi pajak hidup ya, yeah. kondisi pajak hidup saya jual empat puluh aja. 46 juta 46 empat teman-teman ya masih nego yeah, ya? Iya empat puluh masih nego dikit masih nego masih nego, nego santuy ya teman-teman. Yeah. harga mobil empat puluh juta dalam kondisi yeah. hidup. Betul. kalau kondisi mati bang? kalau kondisi mati saya jual sekitar tiga puluh delapan tiga juta. ya yeah. mobil ginian udah jarang-jarang nih kondisinya bagus dong. mobilnya harganya murah iya plat ganjil pajaknya di bulan 3 Maret bulan ya tiga, iya. Ini mati tidur berapa tahun mati tiga tahun tiga Baru tahun kemarin buruk dimarai yang uh. iya iya ini daerah mana SNK nya Pak uh, kuningan kuningan kebetulan mobil ini kita kemarin dapet beli lima unit itu nongkrong semua di basement 4 oh. tahun nggak dipakai atas nama PT perorangan PT PT, PT. untuk ban masih bagus Body bodinya Masih. bener benar gombeng ya, loh, bagus gombreng. banget loh, bagus banget lampu lampunya juga bagus ya, takjub saya loh, jarang jarang nih mobil kayak <laughs> begini nemuin ya teman teman yang mau kepo dengan mobil ini langsung ke bang Agus, karena memang benar benar saya ngelihat sendiri kondisinya luar biasa hmm. bagus. Dalamannya boleh dilihat. Iya iya iya. Bagus sekali ya bang ya. Bagus dong. Ini setirnya masih kenceng loh, masih, asli loh Masih kulit jeruk Masih kulit jeruk banget kulit jeruk, jeruk. jok-dok juga masih bagus Masih originilan mm. <coughs> Luar biasa Luar biasa Harga segitu 38 juta atau 46 juta teman-teman sudah terima pakai ya Oke okay. Pajaknya sudah terima hidup Oke, okay, satu lagi nih bang Ini ada Mitsubishi Kuda, Kuda juga, juga. Hmm. Tipe, Sama tahun Sama. Dua ya? tahun, tahun 2004 tahun. juga Betul, ini satu PT, satu PT ya. Satu PT Nah ini pajak hidup, sama, sama. Kebetulan pajaknya masih mati, belum diperpanjang. Oke. Okay. Emang kemarin kita baru dapat, belum sempet urus. Hmm. Makanya karena kita juga jual bajongan ke Betul. pedagang, ya tinggal dipotong atau mau diperpanjangin. Oke. Okay. Kalau pemakai bonus bang. Oke. Okay. Bonus kita. Apa tuh? Jual murah ke pedagang, uh. ke pemakainya bonus. Oh iya benar. <laughs> Ikut bener. harga pedagang. Jadi buat teman-teman yang mau pakai, harganya disamain ya bang ya. Iya dong. Langsung aja telepon Bang Agus, betul plat genap untuk alamat SNK sama ya, betul daerah Jakarta, hmm. Jakarta, Jakarta, Pusat? Jakarta, Pusat. Pusat. Oke. Okay. Untuk pajaknya di bulan Maret Jakarta, Jakarta, Jakarta, ini Jakarta, ini Jakarta, Jakarta, ori Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, mungkin karena orang hanya ketuaan dia ngelupas catnya. ngelupas Oh gitu bener-bener bener. Kilometernya berapa Bang uh, ini 69 puluh 69. 69 wih 69 luar biasa ya. ini 60-an ini 69 beda-beda tipis tapi Beda -beda kondisi ya. sih secara overall semuanya bagus banget bagus. ya dari segi warna pun bener-bener masih auranya keluar. Masih. Ini aja belum dipoles nih. Belum iya, dicuci bener. belum dipoles. Benar-benar ah. Original masih, semuanya. Masih original oh. Oke. Okay. Harganya? Harganya sama. Sama. Ini. Kita samain. 38 Karena, juta. Betul. Karena tahunnya hari. sama. ah benar. <laughs> Kalau buat kredit bisa nggak bang? Kira-kira beginian. Uh, saya sebetulnya jarang kredit, jarang kredit. tapi kalau emang ada yang mau kredit, kita okay. bantu kredit. Oh, nah. ada leasingnya itu nggak berbumbu? Uh, sebetulnya kita hampir sama semua leasing kita kerjasama. Oh. Cuman kebetulan saya kan jarang. Kredit. Bener. Karena spesialis bajongan karena ya. Spesialisnya Lampang kita kan ke apa? Bener. Ke pedagang. Betul. <laughs> Jadi kalau ada betul. yang mau kredit, kita tetap bantu. Bet -betul, betul, betul, betul. Nah, teman-teman nggak -teman, ada alasan lagi. <laughs> bisa kreditnya uh, bisa diatur bisa diatur ya. mengkondisikan lah pokoknya gimana baiknya. Bisa Min -min -min solusi ya. Iya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada mobil apa lagi nih, Bang? Nih, Avanza 2009 sama satu PT ini juga. Oh iya. Yeah. ini dapatnya sama juga. Nah, ini tipe G. Tipe G. Tipe, tipe G. G, manual. manual. Ini kebetulan sama pajaknya juga mati. Blok mm -hmm. ganjil, pajaknya Al di bulan jil. Oktober. Bulan Oktober. Alamat Betul. Jakarta Selatan, Betul. warna hitam, tahun 2009. 2009. Bertransmisi manual tipe G. Betul. Kilometer berapa bang? Kilometernya 150an. 150an. 150 150. Wajar ya masih Wajar. worth it teman-teman. Tahun 2009. 2022. karena udah dua dua belas tahun dua belas tahun masih sangat worth it. Sepintas saya lihat sih ban masih tebal bodinya masih bagus masih bagus, bagus. Ah, masih bagus. yang penting gak bekas aksiden ya bang ada bekas banjir ya ada bekas banjir ada bekas tabrak semuanya masih utuh masih utuh hmm. mesin pun masih enak masih enak masih aman masih ya mesinnya kaki? kaki kaki ada sedikit bunyi yang sebelah kanan belum diperbaiki okay. nanti kalau kita sempat kita perbaiki. Oke, okay, tapi ya teman-teman mobil ginian, mobil situ umat, perawatannya sangat mudah, murah dan mudah. <laughs> mudah. Spare partnya pun banyak Betul. di mana-mana. Nah, ini rencana harga mau jual berapa Yang ini saya buka di angka 87. 87 tahun 2009. Ya, 2009. 2009 masih bisa nego, Bang? Iya, masih bisa nego. Masih bisa nego. Ya, teman-teman, tahun 2009 terima pajak hidup. Pajak hidup. Terima pajak hidup. hidup. Kalau pajak, pajak mati berapa, Bang? Kalau pajak mati 79. 79 79 juta masih bisa nego juga masih dong. Nego. Nah teman-teman mobilnya murah-murah di murah -murah. sini. <laughs> Karena mau bang Agus bershell bajongan. <laughs> Mayoritas sembilan atau seratus ya. Pedagang seratus persen pedagang semua Hampir ya. pedagang Ya teman-teman harga ini benar-benar merekomendasi buat teman-teman. Harganya murah-murah. Oke okay, bang. Seperti yang tadi ada laku dua itu truk juga ya tronton itu oh. semua pedagang pedagangnya. Abang Abang Agus juga main truk lo teman-teman main yeah. truk main tronton mobil-mobil yeah. besar ya betul atau kayak semacam apa tuh Beko uh, Beko gitu. Beko juga main lo teman-teman yeah. Waduh ada oh, di sana di sono satu lagi Waduh serem ini Oke <laughs> <laughs> oke okay. nah, okay, Bang selanjutnya ini mobil apa nih Bang blind Van ini blind Van Nah ini mau di diangkat gini kenapa nih Bang ini kemarin lagi diperbaiki, nah, lagi dicunap, up. Up. Hmm. Di kaki-kaki semua dicunap, kaki-kaki dicunap karena ya mobil barang umumnya kan dipakai terus ya. Betul. Ketika kita beli pasti ada perbaikan. Betul. Dan Betul. ketika kekurangannya ada ya pasti kita perbaiki. Betul. Betul. Mobil ini sudah, kalaupun nanti terjual sudah terima rapi ya bang ya. Terima rapi. Oke. Ini tahun Oke. berapa nih bang? 2011 Tahun 2011 ribu mm -hmm. Belan FAN ACS PSF eh, uh, non AC, non -AC yeah. standar yeah. punya ya 1,3 2011 2011 hmm. pajaknya di bulan 11 hmm. November Bu lewat genap ya teman-teman hmm. untuk alamat SNK daerah ini Selatan Selatan, okay. ya, kan? Selatan. Ini pajaknya mati berapa tahun Bang? Uh, 3 tahun 3 tahun juga 3 tahun. Nah, kalau pajaknya ini berapa Bang? kalau pajak hidup saya jual 63 63 ajak Pajak, pajak mati, hidup tinggal dipotong pajak sama kir ya teman-teman ini mobil atas nama PT tapi masih kondisi masih bagus betul. ya hanya perbaikan betul. minor aja ya bang betul. ya. betul ini harga tadi 63 juta hmm. 2011 masih 2011. bisa nego masih kalaupun masih. mau terima apa aja dengan pajak mati tiga kali hmm. dipotong pajak ya Betul. oke 63 masih bisa nego masih masih Surat-surat komplit ya Bang? Komplit semua, okay. ready semua Oke, okay, siap Mobilnya masih bagus, aman gak bekas banjir gak Aman serta. Kita ada lagi nih, Innova Ini Innova 2013 Innova 2013 Ya, kalau teman-teman mau ini solar V, Matic solar Oh, udah barong Matic udah barong. V solar Wow. Buaran terakhir, tahun terakhir Bener, bulan, bulan 10, 10 Oktober ya. Pajaknya hidup Bang? Pajaknya hidup dia oh. udah double airbag, karena kan dia. Berarti pajak panjang dong? Panjang dong. Oh. Benar-benar. double ah, airbag panjang. ya? Double airbag. Benar-benar. Nah ini alamatnya daerah Bekasi. Bekasi. Pondok Oke. Okay. Plat genap. Pajaknya panjang banget. Panjang, Warna gray. Yang gray. Pimatic. Ijang Inova Pimatic Diesel ya? Iya. Diesel. Dan Walau ini semangat. dari pertama dia pakai katanya pakai hmm. Dex ya? Oke, okay. kebetulan sekarang udah mahal pak deknya. Benar. Dan dia masih pakai dek. Mas pakai dek <laughs> Masi juga. <pake> wow. <laughs> masih pakai dek. Wow, masih pakai dek. Ini mah sebenarnya mobil ginian tahan banting ya. Tahan banting. Tahan banting. mau banting. solar busuk sekalipun masih kuat. Masih ini kuat. Masih, masih aman. Kuat, masih kuat. <laughs> uh, ini body nya masih bagus bang. Body body lainnya ori sinilan. Ini di bumper dia pernah ada sol. Hmm. Ini masih ori. Ini masih ori. Lainnya masih ori semua. Betul. Mayoritas mobilnya masih apa body-body masih -body original ya. Masih original. Masih ya? ngaleng teman-teman enggak ada bekas dempulan cuma nah. di damper depannya aja hmm. sama damper belakang barang Ya. ya. Kilometer berapa, Bang? Kilometernya ini sekitar 100 lebih, Seratus ribuan. Ribu Karena mobil ribu. ini mobil anak pakai ya. Anak pakai, anak pakai ya, jadi kan jadi kalau udah pakai mana-mana enak. Bener, enggak <laughs> malu-maluin juga <laughs> malu eh, dipakainya nyamannya, nyaman, nyaman. pandangan juga enggak malu, Pak. Benar-benar benar-benar. Gitu. Perorangan, Bang? Uh, sama nama PT nama PT juga betul. oke bang ini harga mau jual berapa bang karena Innova kayak gini masih langka juga bener. jarang lah sekarang betul ya. kita mau jual di angka dua 235, 235. Ya, tapi nego 25. dong ya dikit dikit ah. kan, masih. ya teman teman mobilnya rekomendasi tinggal harganya aja langsung dinegoin sama bang Agus kalau okay. untuk mobil insyaallah saya nggak sanksi nggak sanksikan mobilnya benar benar kece nggak ada bekas laka juga, juga betul betul, tinggal hangkanya aja nih, sama hangkanya, bang Agus didudukin betul. dah bareng bareng. <laughs> Kalau mobil bagus, mobil langka harga jangan kaget. Betul, <laughs> ada harga, ada kualitas. Ada kualitas, teman-teman, ya, ya itu dah, pokoknya teman-teman langsung Japri aja. Boleh, bang ada yang mau diomongin bang sebelum kita tutup barangkali. Uh, untuk teman-teman yang mau pesan mobil karena kita e. kebetulan juga pemainnya ada juga oke okay. ya, kita satu showroom di depan juga okay. ya, ya kan boleh uh, pesan dari kita oke okay. untuk masalah harga ya kita bisa aplik ngobrol di udara ya kan selebihnya kita ngopi bareng dan juga dan abang juga. mau terima mobil juga bisa ya terima mobil bisa pokoknya ada teman-teman yang ya, mau jual mobil mau atau, jual, atau tukar tambah Oke okay. bertambah boleh ya kan? yang okay. penting mobilnya sehat bukan bekas nabrak kita ambil betul harga sesuai pasaran ya? harga sesuai pasaran Nggak dimurahin ke harganya pokoknya ya. sesuai dengan pasaran betul. Betul. Oke okay, ada lagi Bang Oke okay. terima kasih bang Oke okay. ya Nah, kan? udah berkunjung ke Banten Jaya Mandiri ya kan? Siap. saya ucapin terima kasih Siap. Ya. nah teman-teman berikut tadi yang telah kita review. Semoga bisa menjadi bahan rekomendasi maupun referensi buat teman-teman. Harga 30 jutaan sampai 40 jutaan masih worth it dari segi kondisi unit maupun dari segi harga. Teman-teman jarang dapat-dapat mobil di luaran dengan harga segitu dan kondisinya yang benar-benar sangat bagus sekali. Betul. Ya, mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kekurangan, saya rasa Auto untuk diri Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan rosa Terima kasih, Bang Agus. Terima kasih. Oke. Okay.